Desa Dumas Wiru adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut. Dengan batas wilayah sebelah utara desa Cigawir, Kecamatan Selawi, sebelah selatan desa Galuh Pakuon, timur desa Neglasari, dan sebelah barat desa Limbangan Timur dan desa Ciwangi. Dengan luas wilayah sekitar. Kenalkan Akang Teteh, Nami Abdi, Muljadi, asli Pitwin, urang desa Dungus Biru. Kata Abah Abdi, Desa Dungus Biru merupakan pemekaran dari Desa Limbangan pada tanggal 7 Juli 1977 dengan kepala desa pertamanya Bapak Wiyon Maryun Kepungkur Desa Dungus Biru belum dialiri listrik sehingga aktivitas malam hari seperti belajar pengajian dan penerangan lainnya warga menggunakan damar alias lampu minyak sementara untuk memasak warga menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu dan bambu yang begitu banyak tersedia di sekitar desa dongeng Abah Abdi listrik baru masuk pada tahun 1983-an itu berkat usaha dan perjuangan para tokoh dan pemuda salah satunya Pak Dadang Kusnadi yang punya jasa dan peran besar atas masuknya listrik ke desa abdi sesudah masuknya listrik desa Degus semakin maju dan berkembang manfaatnya masih tetap bisa dirasakan sampai saat ini Wow Dungus biru jadi terang benderang karena listrik Oh iya Kang teteh mengingat desa Dungus biru sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian maka mayoritas mata pencarian warganya adalah petani dan buruh tani desa Dungus Biru berhasil menjadi juara satu lomba kelompok tani seprovinsi Jawa Barat melalui kelompok tani wanita yang mengelola lahan pertanian dengan tanaman multikultura Wow keren kan Akang teteh desa Dungus Biru ayana jauh lebih maju dari zaman bahwa terlebih dengan adanya dana desa bantuan pemerintah pusat melalui kementerian desa Kiwari tak ada lagi jalan becek berlubang dan bergelombang begitu pengen dengan infrastruktur lainnya seperti kantor desa sarana olahraga posyandu dan sarana umum lainnya Kanggo bidang ekonomi Kiwari desa Dungus Biru ngaganduhan atau punya badan usaha milik desa atau sering disebut dengan BUMDES sementara untuk ketahanan pangan desa Dungus Biru memiliki lumbung desa dan gabungan kelompok tani di bidang pendidikan desa dungus biru sudah terbilang komplit SPK SD SMP SMK SMA dan madrasah atau pesantren sebagai tempat pendidikan agama agar generasi pewaris desa berkarakter soleh sar soleha. amin bukan itu saja akang teteh pelayanan terhadap masyarakat pun jauh lebih baik dan mudah dengan sekatan dan ramahnya para staf desa siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya dalam rangka transparansi publik mengenai penggunaan dana yang masuk ke desa akang teteh bisa melihat langsung laporannya yang tertera dalam balender berukuran wu oh, pisan realisasi apbd setiap tahunnya yang terpampang begitu besar dan jelas di depan kantor desa akang teteh ragu nggak percaya cokwe datang ke kantor desa bila ada yang tidak dimengerti akang teteh bisa langsung naroaskan Tim pelaksana kegiatan atau TPK, atau apakah langsung, atau kapasekdesna juga boleh. <tik> eh, jelas, Lur, jangan ada dusta diantara antara kita. Pilih <tik> akang teteh urang desa Dungus Biru? Anu aya di atau napi sepuluhan tahun, tepulang kampung, ulah rewas nih. desa Dungus Biru jalan geslecir sehingga mudah untuk menuju desa Dungus Biru. Dari kota kecamatan yang berjarak sekitar 1 km Bisa ditempuh dengan waktu sekitar lima menit saja Lancar jaya men Hayu akang teteh dimana wae ayana kurang babarangan ngawangun desa dungus biru Supaya lebih maju kuat ceng mandiri Desa dungus biru bersahara Desa dungus biru bersinar mantu men Maju desaku Maju dungus biruku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas rahmatnya Saya dapat menjalankan Untuk membangun desa Gunung dewa Sekalipun masih jauh Dari kata sebenar Dalam kesempatan ini Perkenankan saya Untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah membantu mendukung serta bahu membahu dalam membangun dan memajukan Desa Dumusiru tercinta ini. Semoga Dumusiru lebih bercahaya dan bersinar di masa yang akan datang.